Hai, hai, hai, Ibu, Mohon maaf laki -laki. di hari menurut perintah agama. Ini kita fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gem. Berjabat tangan sambil bermaaf maafan hilang dendam habis marah di hari lebaran. Setelah berpuasa satu bulan lamanya, berzakat kita menurut perintah agama Ini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabat tangan sambil bermaaf maafan Hilang dendam habis nara di hari Lebaran. Bila ilmu alquran. Apa lahir dan mati selamat para pemimpin rakyatnya makmur terjamin. musim Corona jangan lupa pakai maskernya lebaran tetap saja di Sukadana yang penting sukacitanya Keluarga besar Asri mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin